Assalamualaikum, izin keren rider. Waalaikumsalam, rider siapa izin. ini? Izin keren, saya dapat nomor keren dari teman-teman di rider keren. Izin, oh, dapat nomor saya dari teman-teman di rider ya? Siap keren, izin. Oh ya, siapa oh, ini? Sama pengganti keren, izin. Siap, siapa? Siap, masih keren, izin. Oke, okay, oke, okay. lanjut gimana, sir? Siap, izin kering, saya tadi habis aksi di depan Mabes Polri kering, dengan DPR De RI izin. Menuntut hak tanah kami kreng. izin. Menuntut apa itu? Siap kering? Menuntut, menuntut apa? Siap, izin kereng, saya aksi di Jakarta, belum sempat permisi sama kering, belum sempat tadi Tapi tadi saya sudah aksi di Mabes Polri dengan DPR De RI Aksinya menuntut Kapolri untuk kembalikan tanah kami Kereng yang di Sulawesi Tengah Kereng, eks kantor Polres Kota Palu ke daerah Kereng, izin. Oh, siap. Seperti apa itu? Coba cerita singkatnya bagaimana itu? Kok bisa begitu ya? Oh, siap, izin Kereng. Makanya saya menelpon Kereng minta petunjuk Kereng, izin. Uh, lokasi ini Kereng kurang lebih luas 2,7 hektar dipakai oleh Polres uh, Wall saat itu, Kereng, hanya sebagai dapur untuk mobil, mobil Brigade sekitar tahun 1952. Nah, dari Kepala Kampung dari tahun 57 tahun 60 an sampai sekarang, Kereng, Kepala Kampung Sekda Donggala menyurat, tak pernah diguguri sama kepolisian, Kereng. Makanya saya menyuarakan aspirasi masyarakat, Kereng, termasuk pun saya sendiri, Kereng, agar tanah itu dikembalikan, Kereng ke pemiliknya yang sebenarnya, tadi kering. Oh, ja oh, jadi permasalahan tanah ya, yang apa yang ditempati siap. oleh Polres yang lama ya? Siap keren, siap, betul kering. Saya mohon petunjuk kering karena saya di Jakarta kering, izin. Saya mohon petunjuk dari kering, apa yang harus saya perbuat kering? Karena tadi tidak sempat tadi menghubungi kering karena sibuk tadi kering, izin. Oke gini, uh, jangan lakukan hal-hal yang eh, yang yang melanggar aturan, ya. Apalagi Siap. kamu adalah ex prajurit radar, ya, ex prajurit radar yang Siap. pernah terlatih, Siap. yang pernah terlatih untuk berbuat apapun. Nah segini, Siap. Betul. Siap. Uh, upayakan kamu komabes polri. Siap gue polri ya. Ya, ya datang hormat walaupun sudah bukan tentara aktif tapi jiwamu masih jiwa tentara yang siap. terlatih Ayo. tetap kamu siap. hormat di sana temui orang yang bisa uh, mempertemukan untuk menyelesaikan masalahmu itu jadi jangan buat aneh-aneh di Jakarta ya. siap keren sesuai perintah yang lain, izin ya dan usah kamu ajak-ajak lettingmu apa yang masih aktif jangan ya siap ya, keren siap nah, jadi selesaikan aja, kalau memang itu murni untuk uh, uh, membela rakyat, ya, kita kan, kamu kan sudah dilatih bagaimana koordinasi juga itu ya, mengharap saja, banyak itu, ya, banyak. Dan salam buat senior sinor saya juga yang di Mabes Polri, kalau sudah ketemu, Dan salam dari saya. Sampaikan saja apa keluhannya, yakinlah, ya, senior-senior di Polri itu, pak Polri apa itu, pasti akan mendengarkan apa keluhan rakyat. Uh, terkait masalah keamanan, siap. biar ada jalan terbaik. Jadi, rakyat tidak dirugikan, institusi, institusi ya. polri di sana juga tidak dirugikan. Mudah-mudahan ada jalan siap. solusi yang terbaik. Siap, keren siap ya? Apa yang keren? Ah. Izin, izin keren. Saya sudah menyurat sama Kapolri keren untuk uh, audiens. mungkin belum ditanggapi sama Kapolri, tapi saya sudah menyurat keren. Saya juga sudah tambahin sama ex mantan Kapolres Palu. Pak Ahmad Ramadan, Brigjen Ahmad Ramadan. Saya sudah bertemu juga dengan beliau kreng, uh, Makanya saat ini karena Kraying adalah pelatih leader, saya minta petunjuk Kraying. Terima kasih Kraying. Izin. Mungkin ada petunjuk lain Kraying. Ya intinya satu, uh, jangan sampai aneh-aneh yang bisa merusak uh, melanggar aturan ya. Ya, walaupun saya tahu, walaupun saya tahu kamu bisa berbuat apa saja di Jakarta karena kamu adalah Ex prajurit terlatih, ya. Tapi ya. saya tidak mau kamu ya. gunakan ilmu-ilmu itu untuk buat onar di di, di Jakarta. Ya. Ya. Ya. Ya. ya. Saya cukup mengikuti perkembangannya saja, ya Nasir ya. Dan ya. sekali lagi jangan libatkan leti-letingamu atau mantan anggotamu yang di ya. yang di masih aktif ya. Ini urusan murni ya. kamu untuk uh, apa ber, membantu rakyat di wilayahmu. Siap. untuk menyelesaikan masalahnya, saya yakin Polri bisa itu menyelesaikan itu, bisa itu iya, izin perkembangan yang bisa laporkan sama Karaheng, izin keraing. Oh iya, biar saya kita aja perkembangannya, ya siap, ya. karena Karaheng asal Sulawesi Karaheng izin, jadi saya merasa iwa kursa seorang Sulawesi, izin Karaheng, jadi saya harus melaporkan juga sama Karaheng supaya petunjuk dari Karaheng apa yang harus saya lakukan, siap, izin Karaheng iya, pokoknya sesuai perintahnya Karaheng, tidak aneh-aneh Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan eh uh, aturan yang berlaku, siap saya jalankan itu untuk sekarang, Kang. Izin. Oke okay, oke okay, ya. Ah, oke, okay. saya monitor aja. Makasih Nasir ya. Salam buat keluargamu semuanya. Sampai. Izin, Kang, satu lagi, Kang. Ya ya. Mungkin saya aksi eh uh, sampai dengan ditindaklanjuti persoalan ini, Kang. Oleh Pak Kapolri, Kang. Jadi saya masih menetap di Jakarta, Kang. Izin. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya ya ya. Oke. Okay. Saya monitor. Yo, Saya mau kesemalnya yang izin. Siap, yang izin. Ya. Siap. Radar. Radar. Siap. Eh. Itulah tadi kawan. Tadi sudah saya perdengarkan di depan saudaraku. Ini adalah salah seorang eks prajurit terlatih ya, yang hubungi saya tadi. Artinya dia sudah bukan uh, TNI aktif dari Sulawesi Tengah. Sekarang sedang aksi sendirian ya di Jakarta dalam rangka untuk membantu keluhan rakyat di daerahnya nah, inilah bukti bahwa siapapun yang pernah didoktrin dan dilatih di di institusi TNI jiwanya untuk membantu rakyat itu tidak bisa lupas itu yang pertama Ya, yang kedua, ya untung saja dia hubungi saya ya. Takutnya dia buat aneh-aneh di Jakarta ini. Kenapa? Seorang prajurit elit yang pernah dilatih di Reder itu kalau aneh-aneh, ah, ini bisa sedikit berbahaya. Kalau buat aneh-aneh ya atau bisa jadi dia mungkin mengajari rakyat yang ada di wilayahnya yang menuntut membuat aneh-aneh, dilatihannya aneh, aneh, Nah, itu bahaya. Maka saya tadi berpesan, tidak boleh seperti itu. Ya. Walaupun akibat akibatnya pasti semua rugi. Ya, semua akan rugi kalau dia aneh-aneh. Walaupun mungkin dia tahu dia sendiri mungkin akan tertangkap di penjara bahkan mati, dia udah tahu tapi rugi akan ada rugi sia-sia. Saya secara pribadi tidak mengetahui persis permasalahannya, tapi saya hanya menyampaikan supaya menghadap ke Mabes Polri, ya, biar tidak muncul kemana-mana. Dan kepada sahabat-sahabat Kuray Indonesia, ya, tidak perlu ada yang ngumpur-ngumpuri dan sebagainya. Kita berdoa saja, semoga permasalahan Ya, yang dibawa oleh ex-prajurit terlatih ini, yang membantu rakyat yang ada di wilayahnya, berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Dan kita, dan saya secara pribadi tetap menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar mari kita terus mendorong, memak kalau bisa memaksa, Agar sinergitas TNI-Polri tetap terjalin dari atas sampai bawah, dari Sabang sampai Merauke. Itu tuntutan kita, ya. Sinergitas TNI dan Polri. Nah, di sini juga karena dia adalah uh, seorang mantan tentara yang pasti punya banyak lighting di TNI Angkatan Darat khususnya. Nah, supaya jangan, teri yang masih aktif, supaya jangan ikut-ikut, ya, mencampuri urusan-urusan begini. Kita doakan saja, ya, kita bantu bantukan ko koordinasinya semampu kita. Yang jelas saudara kita yang nelpon tadi sedang berjuang, ya, memperjuangkan masalah tanah yang ada di wilayahnya. Ya, mudah-mudahan semua berjalan baik dan tidak terjadi apa-apa. Ya, ini saja saudaraku, ini sangat baik ya untuk dia nelpon, jadi saya bisa nasihati, Agar jangan melanggar aturan, agar jangan aneh-aneh. Ya, itu juga untungnya itu. Saya tidak tahu dapat dari mana nomor handphone saya, katanya dari teman-teman Raider. Ya, karena memang saya dulu, awal cikal bakal berdirinya nya Indonesia, saya pernah dilantik menjadi pelatih terbaik Raider seluruh Indonesia oleh Kepala Staff Angkatan Darat waktu itu, yaitu Jenderal TNI Remi Jariakudu. Jadi mungkin... -reder reder sekarang itu mungkin Yang lama-lama pasti kenal saya Yang baru-baru ini saya tidak tahu apakah dia kenal saya Atau cukup tahu nama atau tidak tahu Yang jelas pesan saya Ya Siapapun prajuritnya ini dibentuk untuk negara Bukan untuk yang lain Dan tetap bangun komunikasi Baik yang masih aktif maupun yang sudah purna Dan kami yang sudah purna ini Yang sudah di luar institusi Semoga kami bisa menjadi jembatan Ya, jembatan dalam permasalahan Permasalahan yang ada di lapangan Ini saja kawan Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya Baikkan videonya kawan Merdeka TNK dahal kamati Rider Komando